nyasar kayaknya pemirsa mata jute tersesat, pat dikurang selawet selawet. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya berada di perbatasan desa Tipar. Tipar, Desa Sidamuli, Kecamatan Rawalo Saya akan naik gunung sana Ke Gunung Jumbangan Saya nah, dari rumah tadi Saya ketemu teman SMP saya Sebelum manjat, ngobrol dulu sama Mas Yudi Ini teman SMP saya dulu udah berapa tahun ya 4 dikur lah, selawet Selawet tahun pemisah nggak pernah ketemu sama Mas Yudi Jangan lupa ya, pemirsa, di-subscribe dan like Komennya juga penting, pemirsa Ya, Ya Mbok, Mas Yudi. iya. Ini, ya. Mas Yudi yang masih gagah sekali nih ya. Ini namanya Mas Yudi Rumahnya sekitaran sini, pemirsa Saya mau naik ke sana nanti Kebetulan ketemu Mas Yudi Jadi saya istirahat, pemirsa ya Ikutin terus Matarjo Naik gunung sana Pakai sepeda, pemirsa, ya oke. Okay. pemirsa. Eh, uh, sudah sampai di puncak ya. Uh, sepertiga seperti puncak kayak Lihat. Di sana sudah terlihat tangkapan pemandangan sudah di sana. sudah agak tinggi. Jembangan pemisah ya. Gunung atau Bukit Jembangan. Nah, Oke okay, pemirsa nanti saya mau ke sana lanjutnya ya. Tapi sekarang istirahat dulu ya. Dan sini di sini kan perbukitan Jembangan kami sekitarnya ada pohon jantai kita bawang dan semak-semak saya -semak, terutama yang takut untuk memanang temukan binatang melata ya seperti ular contohnya ya kalau musim penghujan di bawah daun-daun ini bisa banyak sekali ular-ular yang berbisa dan bentuknya menyerupai tanah karena saya takut ular maka saya enggak saya enggak mau bahas itu dan penting intinya saya menjelajah alam dengan sepeda pemisa Maka okay, Matparjo sudah istirahat, saya sudah istirahat, dan saya mau lanjut lagi. Okay. cuma mau lanjut lagi uh, menyelusuri bukit-bukit, ikutin terus Matparjo punya saya. Bisa, mata cuci dulu. Ini sudah sampai di mana? Tahu nyasar, kayaknya. Pemirsa, tapi saya dari Tipar, Bukit Jembangan, ke barat. Tapi tadi ada pertigaan, saya bilang ke kanan. pemirsa Parjo sekarang Parjo sudah turun tapi turunnya dari arah barat tadi naiknya sana ya di sebelah timur selatan lewat jalan beraspal aspal ringan dan sekarang tadi habis dari bukit sana sudah turun ini udah mendekati permukiman warga tapi Matparjo nggak tahu ini masih bingung ini ada 1234 bener nih matparcu tersesat Pemirsa matparcu istirahat dulu kayaknya deh daripada bingung ini ada tiga jalur sebenarnya ini sudah mendekati area permukiman warga pemirsa ya sambil nunggu orang mudah-mudahan nanti ada orang lewat Ini herbisida putri malu pemirsa, tadi kena kaki sakit. Katanya, ini daunnya bisa untuk pengobatan pemirsa, menjaga kondisi badan direbus. Coba matahari coba makan ya, pemirsa. Oke pemirsa, Mat mau putuskan lewat jalur itu. Ya. Kemudahan nanti ketemu di sana, kalaupun enggak, nanti baliklah. jangan takut ya pemirsa. Kaya ikutin Mat pemirsa. terima kasih sudah menikmati dan jangan lupa di subscribe komentar dan juga like bagikan juga buat teman-teman